Selamat pagi dengan saya Pijat terapi Mas Yanto Ini dengan bapak siapa pak? Pak Makmun Pak Makmun ya? Pak Makmun ini keluarnya apa pak ini pak? Ini susah nengok kanan kiri sama nengok ke atas Susah nengok kanan kiri dengan susah nengok ke atas Sudah berapa lama pak ini pak? Sudah 5 tahun Sudah ya pak ya Jadi kita cek dulu pak Insya Allah ada jalannya kita cuma, cuma ikhtiar pak ya Oke Coba tengok kanan pak Ini mentok pak ini ya? mentok, oke? tengok kiri pak, mentok, lebih lebih kiri cah, justru lebih dikit banget ke atas pak. pas mentok segini pak, jupal ya, ke bawah pak. oke, oke, berarti kita treatment, kasih bisa dilepas pak. nggak apa-apa kelihatan Oke, oke, oke, oke, yang oke, oke, oke, Wuh, ini kelak. Klub. Nah, Mak, kelaknya bonus pak. Hmm. Sakit, ya. Ini trik intinya itu di sini sebenarnya. sakit ya sakit dimilang aja Pak enggak apa, apa ini harus dirilis harus dirilis dilepas sampai lemes baru nanti direposisi tawan nah, langsung enggak dilepas dulu enggak dirilis dulu dari posisi Pak ya. Ini sakit enggak? Betul catatan gini sakit enggak? Kepalanya agak ketarik enggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Ya, ada progresnya, Pak, walaupun 0,0%. Terima <laughs> Sakit. Ini. Ini. Sakit ah. tapi ini udah udah mulai fleksi pak. Hmm. Udah udah mulai nambah dikit-dikit. Hmm. Hmm. Ini tuh ada rubah. Kita, gitu. hmm. iya. Mengkuncinya cuma di trapezius ini, kapal. sampai langsung udah, udah, udah, udah, udah nambah dikit-dikit loh, pak. Kuncinya tuh cuma di trapezius Pak. Ya. Nih, di sini. Ini sampai itu, ini miring lama-lama nih, udah-udah muternya udah banyak. Ini nggak bisa langsung sekali, Pak ini, Pak. Karena karena udah-udah lama, jadi nanti kalau Pak ada waktu ya, saya ulang-ulang -ulang aja. Ini udah kayak gini, Pak. Mama tiar Tuh. coba, sekarang tengah-tengah, tengah sini. Nah. Tengok, sini. Tuh. Ini Bapak jangan badannya jangan-jangan itu. Jangan. Ini ini ditumpangin bantal aja nih sekarang gini tuh, Nih, tengok, tengok. Tuh. Mending sekarang tengah kanan. Bapak karena udah kebiasaan. Jadi kebiasaan begitu besar badannya ikut ikut ikut nengok hmm. jadi diam tengok tengok kanan nah ini juga ada rubah rubuh nah saya itu seperti itu karena kaku badannya ikut menolak toh ini untuk aku ini, nah, sekarang ke atas aku nah, diem, relax nih, ini yang harus di hmm gak pusingan, mak oke. Okay. Nah, aku yang penting enggak pusing aja. ini ini pelan pelan aja rileks lemas tertarik ya sakit enggak sakit ini sakit enggak kalau gini sakit enggak oke okay, sebelah ini ya lemas sakit enggak hmm. Nih, nih, hmm. oke, okay. sekarang Bapak tembak sendiri. Gimana, masih ada yang kaku? Eh, kaku iya, hmm. tapi ada apa? Rupa enggak, ada, ada beda enggak? Ya, mending, mending. Ya. Oke, okay. maksudnya gitu ya. Wajar, oh, mau namanya apa? Sekali hmm. <laughs> tuh yang ini kayak gini, soalnya nih, nih, mau kaku, Pak. ini sama nah, lahirnya kaku banget tuh, kan kaku lagi, kayak kayu pak. Oke, sekarang gini tangan kiri. Nah, bapak nengok balan, tapi ini enggak bisa diangkat. Pelangi lagi, nanti iya. Jadi biar enggak itu, nih sakit, masih kuat ditahan, masih kuat, selamat. So saya semakin cuma, cuma keceplang kok saya tuh. Masih kuat. Masih. Oke. Okay. Sekarang tengok kanan pelan-pelan. Nih. Masih. Masih. Nih. Masih. Masih. Masih. Masih. Masih. Oke. Okay. Nah, gitu latihannya gitu. Oke, okay, sekarang sendiri tengok kiri mana Ah, tengah Lebih fleksi hmm. ya hmm. Iya toh? Iya ini muternya udah udah udah. Padahal ini ini tadi kan bakal Bapak muter, ini tak pegang. Eh, tuh sekarang putar. Tuh, ini enggak gerak sama sekali udah. Iya toh? Ini ini udah udah di sendiri sini yang muter. Bapak enggak nggak nyampe ke ya. Oke, eh, lemas Nanti kalau sakit bilang ya, tengok sini. Pelan, pelan kalau masih kuat berarti ditahan, kalau enggak tangannya dikeplok oke okay. ini oke okay. ini oke okay. sekarang tengok sini ini ini ini, ini. oke okay. tuh lama-lama ini halus pak lepas rilis. Oke, sekarang tengok sendiri. Tuh. Nah, bagus ini udah enggak gerak. Jadi memang harus gitu, sering dilatih. Ini yang ini jangan digerakin. Udah, kalau mau Oke, sekarang tengok. Oke. Ah, bagus Pak. Tadi Bapak ini ngikut ngikut gerak kok. Oke, sekarang kita tengok sini dulu. Kalau sakit, angkat tangan. Oke. Ini, ini. Oh. Oke, sekarang ulang lagi sini. Kalau sakit tangka tangan ya. Nih. Hmm. Oke. Okay. Progresnya nambah terus, Pak. Ini pokoknya inti nih, suprapinatus buat trapezius iki empuk. Cing iki. empuk hmm. nih? Oke, ulangi lagi ya. Kalau sakit, angkat tangan. Oke, ulang lagi. Hmm. oke, pusing kah? Iya, oke, pusingnya pas itu dari waktu mentok. mau pusing? Iya, pasti gituin pusing, tapi itu nggak pasti bentok pusing. Yes, yes. Karena apa pusing ini? Ini kan namanya uh, kapet, kapitis. Otot sini ada otot leher tuh ada otot besar ketiga, Pak. Mm. Jadi kalau dia ada masalah, dia terus dibenerin itu, dirilis sama itu. Dia kan langsung peredaran darah langsung belum gitu loh, ibarat selangan itu loh, Pak. Tadinya kesempatan Pak. Mm. Langsung ke kemasukan air tuh langsung tuh gitu gede gitu loh. Pak. Nih, Bapak sekarang bisa rasakan, sakit nggak di kini? Hmm. ya, sakit nggak? Mending, mending toh, ya, tadi sakit banget. Tuh, nih, ini masih sakit toh. Hmm. Ini sebenarnya nggak boleh sakit. Kalau masih sakit, berarti belum benar. Tapi ini nggak cukup sekali kalau ngeliat kiminya. Yang penting ada progres dulu, Bapak. Cek dulu, rasa-rasakan dulu. Nanti kalau misalnya udah, oh ini ada progresnya Itu ya silahkan atur jadwal. Oke. Nih ini, nih ini, nih sakit. Hmm. ini karena apa? Di sini dapat, di sini hospital kena. Nih, hmm. ya toh. Hmm. nih nih tuh ini sakit nih. Nih? Nih. nih sekarang tengok kiri nomor saja belak Relax, relax, sakit, mentok nih, mentok oke okay. lah, ini, ini, oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Nah sekarang tengok sendiri, lagi, lagi, tuh gimana rasanya Mending toh, ini ini, ini udah nggak bergerak kok, tuh, tadi kan selama itu tadi kan gerak terus sama ini yang ngikut Nah sekarang tengok lagi, tuh, lagi Mending bos Sekarang tengok kiri, tuh, lagi kanan, kiri, kanan, loh. Ini tadi sampe tuh tengok tuh ini ngikut ngangkat loh pak. Hmm. Hmm. Eh, mana? Rasanya gimana? Agak sini, tapi yang kanan coba sama. Kan enggak sakit. Kanan tuh udah enggak sakit tambah. Enggak sakit sini. Makanya kan tadi tuh justru yang masalah kan di kiri sebenarnya kita kan udah itu jadi nah, harus dicek gitu nih, itu lho hmm. nih, kita Okay. Tangan taruh sini, sini, sini, sini. Nah, ini ya. jelek. Lama saja, lama mulai Sebelah, tangannya. lemes saya nggak ngapa-ngapain ini rileks numpah sakit sakit sakit kalau enggak sakit enggak tahu agak tarik sedikit tapi rileks lemes nih ini masih kuat nih sekarang buat dingule pak, alhamdulillah dingule langsung mentok ya. oh sekarang ke atas, atas mentok masih, masih segini ya. ke bawah udah oke okay, ya coba, ya. oke. Okay. tadi bawah kan susah banget. sekarang ke kanan, ada perubahan pak. ini ini ya. ini ini badan udah nggak gerak sama sekali loh. tadi bapak gerak loh ya. coba sekarang lagi ke kanan. Tuh. ini yang kerja udah otot sini pak. nah sekarang ke kiri. oh lihat toh ini badan udah, udah udah tadi bapak muter sampai ke badannya. tuh sekarang lagi. Hmm ke kiri. Oke selesai pak. Jadi bapak terserah mau kapan mau tiga bulan lagi juga boleh ya apa, apa selesai pak.